Ya. penangkaran anak usia lanjut anak usia di Mesir, di Mesir, itu, apa anu kan ketua karang taruna <tuh> seluruh kecamatan Di kecamatan lae ponir pendanaan pencairan dana oh, ya pokok itu pengaruh anak anak itu di usia dini oh jadi ya, jadi, otomatis, kok sama ya? Nungguin kakek RT. Jon, <coughs> yaitu bukan ibu toko, saya kiri kan sosmed itu. bahaya jadi dokter ini sosmed ini mempengaruhi toko, toko homo, toko homo, toko homo. Nah, gue jalan, gue <coughs> <Kajatnya. coughs> <jajat teknologi>. <coughs> <Jadi, coughs> mau teknologi. Kayak nggak ngerti sama menghapus HP Android. Ngocok itu aja.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 tidak karep. Aku mau banter-banter aku mau. sopan. tes ya, Sakit mah nanti gua lagi lagi. enggak Waduh bos mau keturun, bos, Ya, Mas, luar ada loh biasa, luar biasa. Luar biasa, salah biasa. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. ayo biasa, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Cici muda, lalu apa aku manuk jam, jam udah, jam pernah, nanti, alang <tuk tangan> oh, okay. oh di ini. aku aku bangunan bareng iya iya, lepas, akan alam kau lepas lukisan padahal cetak Jendelone tembus pandang, ngoceng onolong bawa ketantikan, mau kan ngomong, nacak, nacak pagi, cak siapa kocok samping, ngomongku menang, mesti akan yang protes, mesti, nanti dikala dong, nanti untung ada nanti menang dong, akan yang protes, kalau ngomongin, ini mini orang, enam, eh, ayah, seramanya tengok enam, sam nang meneh ayo oleh berita pak Ayah, balik, nggak balik, balik. balik. Akor mana saya Nanti teges, cara kurang sama, nih. Nah ini kurang siapa? pakai negeri sepel hmm. Ya apa cara nih mulutnya si dari pengalaman, tidak omongin itu ya, eh, nah sana ke balon Gak nah, seneng lo terbakar lo Yang ini ngomong kakek mola umur ya Uyang ya Ini gimana? Anang ya dia? mau materi kau kan? Sepuluh itu tatangan rumah. Nggak nih, kena buat. Nggak, kena buat. apa, ambil Kena buat. Kena buat. pojok buat. Kena buat. Kena buat. aduh buat. Kena buat. Kena buat. Kena buat. Kena buat. Kena buat. Kena buat. Kena buat. Kena buat. Kena kompor Kena buat beliau dia nulis senjat request ini mumpung ini aku paling iya atau saya Nanti, aku, Pak Nanti, nggak aku, ini. <tahu> aku ya <tuh> Sudah, Alhamdulillah. Tol lambing, penutupan. Penutupan tol lambing. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, oh, mantap. Alhamdulillah.